Yang mana disitu dari bangsa Cina seperti itu Dan kita ketahui bahwasannya Buddha itu tadi ya kan Tidak mendapatkan kartu kependudukan di Malaysia seperti itu Dan Alhamdulillah kabar terbarunya istilahnya waktu setelah itu Itu banyak sekali orang-orang yang membantu adik tadi Nah di sini guys kita akan merekson sebelumnya di sini saya gembira Ya, dapat lihat Rohana sambung belajar lausi dari Melaka TV, guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Jom kita tengok terlebih dahulu video pertama ini. Let's go! KFC. Oh. oh, selalu makan KFC, dia. Oh, selalu makan KFC, dia. Kasihnya seorang anak terhadap ibu. Angkatnya biarpun berbeza agama dan bangsa. Ruhana Abdullah, 22 tahun, berada dalam jagaan C Hoi Lan seawal usia dua bulan. Masya Allah. Apabila ditinggalkan, ibu kandungnya tanpa taraf warga negara dan dokumen pengenalan diri, menyebabkan dia tidak dapat menyambung pengajian ke Menara Gading. Saya rasa baik-baik. Tapi kalau dia habis... Habis pagi, kita pun... Saya tak boleh jumpa. Tak boleh saya tak boleh jumpa dia. Harap nampak itu boleh lah. Jembalnya ah, habis, korang saya gembira tapi saya tak Cantik. Allah. Berat hati terpaksa perjauhan. Namun, demi melihat masa depan puteri kesayangannya cemerlang, itulah pengorbanan yang perlu dibuat huwilan. Urjahnya, selain gembira dan bersyukur dengan peluang yang diberikan pihak Universiti Teknikah Malaysia Melaka UTEM kepada anak angkatnya, dia sempat menitipkan pesanan buat warhanak untuk terus menghubunginya serta menjadi mahasiswi yang baik. Masya Allah. Saya baca baik-baik habis, saya masih sini Habis, cuma tengok cikgu cakap baik-baik kamu jahat, saya happy. Dia tukang habis sekolah. Kadang-kadang dia fikir mana daya-daya, saya pun satu orang. Tapi tak cakap mahu tumpah baik-baik kawan. Ini, ini bisa dikatakan sosok yang mulia guys, sosok yang mulia dimana dia merawat uh, anak dari dua bulan sampai sekarang dan dia dia dia juga memperjuang dan dia juga memperjuangkan supaya anak Rohana ataupun adik Rohana ini mendapatkan kewarganegaraan ya kan boleh belajar dan lain sebagainya. ...dia tetap berusaha sebagai orang tua yang baik. Masya Allah. ...mau balik-malik. Dia kata kadang pergi mana-mana. Telefon tu mahu buka tengah. Telefon buka tengah. Akhirnya tengah pergi mana-mana balik. Masya Allah. Masya Allah. Sementara itu, Neb Chancellor Utam, Profesor Teknologis Dr. Masilah Kamarudin berkata... Melihat kepada beberapa kriteria akademik dan taraf hidup, Rohana terpilih untuk dimasukkan dalam senarai projek Greenpeace Anamas. Wow. Terus, Terus segala kos pengajian diploma Rohana dalam jurusan sains komputer akan dibayar oleh pihak universiti, termasuk sumbangan kewangan bagi menyelesaikan kerugian. Ah, ini ada kartu mai siswa guys ya. Yeah. Sepanjang pengajiannya. Dia ada kelayakan akademik yang sepatutnya diambil berat untuk kemasukan ke peringkat yang lebih tinggi. So UTEM hanya menjadi satu platform untuk memberi peluang kepada mereka yang kurang bernasib baik tetapi mempunyai keputusan yang bagus untuk kita ketengahkan. Wow. Kita tak nak mesiasiakan sesiapa pun. Kita nak semua orang tu dapat uh, education yang tinggi. Kalau boleh, uh, Rohana ni kalau you happy UTEM, diteruskan sampai PhD. Ah, okay. Dari segi support Don't worry uh, Seperti yang saya nyatakan sebelum ni uh, Rohana terpilih sebagai salah seorang anak emas So dari segi sokongan pembiayaan uh, pengaj pengajian uh, kita dah tanggung oleh UTEM dan jumpa... Wow. Jadi Rohana ini kalau di Indonesia bisa dikatakan mendapatkan beasiswa full ya daripada universitas guys karena dia termasuk uh, istilahnya siswa emas guys sampai PhD loh keren banget ya ini sebuah hal yang memang keren banget yang diambil oleh uh, apa namanya ya universitas kepada Rohana ini dan Keren banget sih. Ya Allah. Kita beri uh, duit juga untuk kos arah hidup. Ah. Uh, walaupun tak berapa banyak, tapi saya rasa mampulah untuk membantu seber sedikit keperluan rohana nanti. Okey. Masya Allah. Oke, okay, itu video yang pertama, guys, dimana dia mendapatkan beasiswa ya bisa dikatakan full belajar free daripada universitas yang ada di Malaysia. Jadi dengan diberikan beasiswa, maka adik Rohana ini tetap boleh belajar sampai istilahnya sampai tingkat tinggi lah seperti itu, guys, sampai dengan university dan juga sampai ke PSD nantinya. So ini keren banget ya. Semoga adik Rohana ini menjadi anak yang berguna bagi Nusa dan Bangsa dan juga keluarganya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, video kedua guys, di sini kita akan melihat juga yaitu wanita Cina dapat anugerah Maulidur Rasul 2022 guys. Langsung saja saya penasaran sekali ini guys. Let's go kita play videonya. Oke okay, ini dari Normo Channel jangan lupa like share komen dan subscribe-nya. Seorang wanita Cina bernama Qi Huilan atau Hoi dikenali Lan. sebagai Lau Xi dalam menjaga rohana Abdullah yang beragama Islam sejak kecil membaktinya dipilih sebagai penerima anugerah Mawruddin peringkat kebangsaan 2022 bagi wow. kategori ibu sejati keluarga Malaysia. Menjadi istilahnya penghargaannya itu Ibu sejati Malaysia guys Wow Di acara apa? Acara Maulidur Rasul ya ah, Masya Allah Walaupun berbeda agama Namun kasih sayang dan keikhlasan seorang ibu Tiada penghujung dan batasannya Masya Allah Oh ini rohana ya Ini rohana ya Noah, masya Allah, eh, ini yang di pertuan agung, bukan, guys? Wow! Allahumma As-Salaam. <laughs> Oke, okay guys, sudah selesai videonya, dan itulah video kedua. Bahwasannya, pengasuh daripada adik Rohana ini mendapatkan penghargaan di acara Maulidur Rasul di Malaysia, guys. Dan ini sebuah penghargaan yang sangat-sangat bagus sekali, karena kenapa Ibu Sejati Malaysia bisa dikatakan seperti itu ya? Istilahnya kategori penghargaannya, karena memang betul ya, jadi beda agama ya, beda konteks di sini. Yang selahnya ibunya tadi itu bangsa Cina, ya, otomatis bukan Islam, tapi rohana ini dididik dengan. Allahu Akbar ya dengan sesuai agamanya yaitu agama Islam guys menjadikan anaknya tadi tetap beragama Islam tidak ikut kepada ibunya ataupun neneknya itu tadi guys wow keren banget Nah di sini kita akan membaca komentar-komentar daripada netizen ya inilah negaraku Malaysia yang dicemburui tinggal bersama berbagai bangsa agama dan suku budaya tak jadi masalah hidup harmoni rukun damai bersebelahan jiran berbagai bangsa terharu aunty bangsa Cina sanggup berkorban tenaga uang ringgit memelihara anak Melayu sejak bayi dan juga menjaga akidahnya besar pengorbanannya sesungguhnya aunty ini memang layak Dianugerahkan penghormatan tertinggi dari kebawah DYMM Duli yang mulia yang dipertuan agung Yaitu sempena sambutan maulidur rasul tahun ini Tahniah buat Aunti dan anak angkatnya Semoga adik sukses dalam pengajiannya Amin amin ya rabbal alamin Itulah penghargaan umat islam Malaysia atas keikhlasan Aunti ji Semoga onti mendapatkan hidayah sebelum menutup mata Amin amin ya rabbal alamin Biar bersama ya guys ya Biar bersama dengan kita semua nantinya Ya Allah kita doakan bersama Semoga onti ini diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar memeluk Islam ya guys Masya Allah Walau berlainan agama, dia jaga anak itu. Dan dia hantar sekolah agama ikut agama Islam. Asalnya memang patutlah onti ini mendapat dia layak. Betul-betul. Semoga onti ini dan anaknya diberbakti sentiasa dalam lindungan Allah ta'ala Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak sekali guys. Setelahnya komentar-komentar di sini. Alhamdulillah dia layak untuk mendapatkan anugerah itu. Ya. Kalau kita lihat mungkin hanya seribu satu saja guys. Istilahnya orang-orang yang seperti aunty ini Yang rela ya kan berkorban Mendidih anak dia ya kan Mendidih anak itu Supaya menjadi anak yang memang betul-betul baik Allahu akbar, dan dia pun memberikan istilahnya pendidikan agama Islam, disekolahkan ke agama Islam, tidak diikutkan kepada agamanya. Allahu akbar, keren banget ya, aunty! Semoga aunty dapat hidayah, bisa bersama kita. Insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, guys, sudah nonton video ini. Gimana komentar teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.